ya lihat ya, teman-teman mungkin dia lelah soalnya kita bedol kita apa namanya betoteh ditarik dari kita tadi. Tarik. mungkin ini agak pegal juga ototnya teman-teman jadi uh, karakternya nggak terlalu ekstrim serasa saya disunat kembali teman-teman kita coba cek cokel siang seri ini nyeri ini <tuh> Siap, siap, tungser, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap,